dan kebenaran sampai saat ini ku Tidak ada yang namanya keluarga sempurna. Kita manusia berasal dari DNA biologis Adam dan Hawa yang merupakan keluarga pertama di dunia yang hancur karena kejatuhannya. Jadi jangan pernah menyangkal air mata oleh orang-orang di dalam keluarga kita. Atau frustasi dan depresinya kita Karena disakiti oleh orang-orang yang kita cintai Gak apa-apa kok Mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang hancur dulunya Di tengah-tengah keluarga kita yang tidak sempurna Kita baca dulu Silibli dua Ketika papaku sakit di tahun 2012, selama lima hari, aku kembali ke rumah untuk mendapatinya di ruang ICU waktu itu. Ingin sekali aku berbicara dengannya dan mengatakan, Pak, aku sayang Papa. Aku sudah maafin Papa. Maafin aku juga karena selama ini cuma bisa jadi anak yang egois Yang gak pernah mau belajar memahami pikiran dan perasaan papa Yang hanya ingin semuanya fokus pada perasaan aku saja Tapi dia sudah tidak bisa mendengar dan berbicara lagi saat itu Ada penyesalan dalam hatiku Ketika aku tidak sempat mengatakan semua itu, karena selang beberapa hari kemudian, dia pulang ke rumah Bapak yang kekal. Aku masih ingat kata bapak rohaniku, memaafkan itu bukanlah suatu tindakan tetapi sebuah keputusan. Aku sudah memaafkan masa laluku dan membiarkan Tuhan Yesus menyembuhkan lukaku. Dalam Yesaya 53 ayat 5 tertulis Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh setiap luka kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya dan Yesus berkata, Sudah selesai. Terimalah Yesus dan percayalah kepadanya dan jangan mau terus berkubang di dalam luka itu. Hanya dengan mengalami kasih Kristus, aku tahu bagaimana caranya mengasihi dan memaafkan kedua orang tuaku dan orang-orang yang menyakitiku. Aku tahu, banyak di antara kita yang sedang berjuang untuk memperbaiki keluarga kita, dan itu adalah hal yang normal. Itulah mengapa kita butuh Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Biarkan kasih Tuhan menjadi pusat segala-galanya di dalam keluarga kita. Dan mari belajar mengasihi keluarga kita seperti Tuhan mengasihi kita dengan tidak bersyarat. Gunakan waktu yang ada, untuk menikmati Tuhan, membicarakan firman-Nya secara berulang-ulang di dalam keluarga kita, belajar melihat setiap keluarga kita seperti Tuhan melihat mereka, saling berdoa, dan saling menasehati untuk mengikuti perkataan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada satu quote yang menjadi favoritku yang isinya seperti ini. Christ is the center of our home, a guest of every meal, a silent listener to every conversation.